Mereka orang yang loyalitasnya tinggi, tidak segan-segan untuk berdharma, untuk suatu kebaikan. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu Dumadi. Para pemirsa yang saya cintai, selamat bergabung kembali dengan channel saya Jawa Kawedar.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 Dalam petung Jawa ada yang namanya paringkelan atau yang dinamakan paringkelan soman. Paringkelan soman ini disebut paringkelan pancasuda. Maksudnya nilai Neptu dari pasaran hari laki-laki dan yang perempuan itu disatukan atau dijumlahkan ketemunya berapa. Kemudian dikurangi 5 atau disudo limo dengan kelipatannya lalu sisanya berapa? Contoh umpamanya yang laki-laki lahir hari Rebu Pahing Ini nilai netunya 16 Kemudian yang perempuan lahir pada hari Jumat Legi Nilai netunya 11 Lalu kedua-duanya ini dijumlahkan antara 16 ditambah dengan 11 Sama dengan 27 Lalu dikurangin 5 dengan kelipatannya Sisanya ketemu dua. Dua ini dalam petung jawa jatuh ring ringkelungguh jika sisa tiga jatuh gendong sisa empat jatuh loro atau sakit. Kalau dikurangi lima tidak ada sisa sama sekali maka jatuhnya pati atau menuju pati. Sedangkan kalau dikurangi lima masih ada sisa satu jatuhnya sri. paringkelan soman atau jodoh pinasti itu ada lima yang disebut.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 Hasilnya seperti yang sudah saya jelaskan di depan tadi kemudian arti daripada Sri Lungguh Gendong Loropati Sri Sri itu artinya rezeki. Orang yang menjalankan perduduan yang ketemunya hitungan Sri Biasanya rezekinya selalu ada dan mengalir terus Kehidupannya akan selalu senang dan berbahagia karena diliputi dengan rezeki kemudian yang kedua lungguh lungguh ini bisa kedudukan tetapi di sini lungguh yang tidak mau berusaha artinya hanya diam tidak mau berkarya selain hanya duduk diam perjuduan yang ketemu nomor dua atau lungguh biasanya hanya mengharap belas kasihan dari orang lain dan ini akan menjadi pengangguran yang sangat berkepanjangan kemudian nomor tiga jatuh gendung Gendong itu membawa beban Perjuduan yang ketemu hitungan nomor tiga atau gendong Ini akan mengalami beban hidup yang sangat berat sekali Kemudian yang nomor empat Jatuh loro Loro itu sakit Perjuduan yang ketemu hitungan nomor empat atau loro Biasanya sering sakit-sakitan Selalu bergantian ini Baik yang laki-laki maupun yang perempuan Lalu yang kelima Pati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 Tidak kurang, juga tidak lebih Kalau kurang mau dicari kemana Sedangkan kalau lebih mau ditaruh di mana Ini yang harus kita benahi dari sekarang Supaya kita tidak kesasar nanti dalam perjalanan hidup Sebenarnya watak, sifat, karakter juga jodoh Seseorang bisa dilihat dari hari dan pasaran Atau yang biasa disebut dengan weton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 dalam perjalanan seseorang Nilai neptu itu sendiri Diawali dari yang paling rendah Yaitu nilai 7 Sampai yang paling tinggi nilainya 18 Yang paling rendah itu hari Selasa Wage Neptunya 7 Selasa itu tiga Wage itu 4 Dan yang paling tinggi adalah hari Sabtu Pahing Itu nilainya 18 Sabtu itu 9 Pahing juga 9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 Sebaiknya saya sampaikan dulu asal-muasal hari dan pasaran itu sendiri Supaya lebih jelas dalam pengetrapannya. Hari dan pasaran itu awalnya dikarang oleh seorang Brahmana Yang bernama Empuradi Empuradi ini sebenarnya dewa yang bernama Hyang Suryo Suryo yang menyamar sebagai manusia yang menjadi Brahmana Kembali dengan hari tujuh Hari tujuh itu, zaman Jawa kuno, dinamakan Sabtoworo Sabtoworo ini antara lain, Hari Radite Radite itu berasal dari dayanya Sang Sangyang Suryo atau matahari yang sekarang namanya menjadi hari Minggu Lalu yang kedua, Hari Somo Hari Somo ini berasal dari dayanya Sang Sangyang Chondro atau bulan yang sekarang namanya menjadi hari Senin. Lalu yang ketiga, hari Anggoro. Anggoro ini berasal dari dayanya Sang Sangyang Kartiko atau bintang yang sekarang namanya menjadi hari Selasa. Kemudian yang keempat, hari Budho. Hari Budho ini berasal dari dayanya bumi atau tanah yang sekarang namanya menjadi hari Rabu. Sedangkan yang kelima, Hari Respati Respati ini berasal dari dayanya api Yang sekarang namanya menjadi hari kemis Sedangkan yang keenam hari Sukro. Sukro itu berasal dari dayanya air Yang sekarang namanya menjadi hari jumat Lalu yang ketujuh atau yang terakhir hari tumpak Tumpak itu berasal dari dayanya angin Yang sekarang namanya menjadi hari sabtu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 Hari Guru ini dari cahaya Montowarno yang sekarang namanya menjadi Pasaran Kliwon Ini nama-nama hari tujuh dan pasaran lima yang dikarang oleh Mpuradi Sekarang saya lanjutkan dari orang-orang yang lahir pada hari Sabtu Paing Dalam hitungan weton Jawa, Sabtu Paing ini memiliki neptu 18 Neptu tersebut didapat dari hasil penjumlahan antara hari dan pasaran Hari Sabtu nilainya 9 Kemudian Pasaran Pahim nilai Neptunya juga 9 Neptu ini adalah salah satu indikator untuk mengetahui watak serta sifat dan karakter dodoh rezeki seseorang yang lahir pada Neptu tersebut Watak serta sifat dan karakter Weton Sabtu Pahim Orang yang lahir di Weton Sabtu Pahing ini memiliki perasaan atau lakuning geni Pak Arasan laku ninggeni atau bertingkah laku seperti api. Artinya, orang yang lahir di hari Sabtu Pahing ini memiliki sifat yang mudah marah dan ambisius, mudah diadu domba, dan tidak teguh dalam pendiriannya. Mereka sangat mudah mengamuk dan tidak segan-segan berkelahi jika kepribadiannya terusik. Kendati begitu. Watak orang yang berweton Sabtu Paing yang ganas dapat segera berubah menjadi pemaaf Setelah semua perkara selesai, dia tidak pernah menyimpan dendam dan segala permasalahan Ini bisa selesai dengan sangat cepat Nah, bagi Anda yang mempunyai weton Sabtu Pahing simak apa yang akan saya sampaikan ini Terutama yang menyangkut rezeki serta jodoh pinasti bagi yang belum menikah watak, sifat, dan karakter daripada weton Sabtu Pahing Orang yang lahir pada weton Sabtu Pahing Orang ini orang yang sangat terbuka mereka sangat luas dalam pergaulan sehingga punya banyak teman namun karena sikapnya yang keras dan penasaran orang yang lahir di hari Sabtu Pahing ini pada umumnya banyak musuhnya karena orang ini sangat ambisi dan keinginan mereka sangat besar Setelah satu cita-citanya tercapai Dia akan memiliki cita-cita yang baru Yang lebih besar dan akan berusaha sekuat tenaga Untuk mewujudkannya Oleh karena itu, meski hidup dengan berkecukupan Orang ini akan selalu resah hatinya Yang menarik lagi, meski memiliki sikap yang keras dan mudah marah Orang ini sejatinya adalah orang yang berbelas kasih mereka tidak tegaan jika melihat orang lain dalam kesusahan Mereka orang yang loyalitasnya tinggi Tidak segan-segan untuk berdharma Untuk suatu kebaikan Selain itu orang lahir di hari Sabtu Pahing Mereka juga luhur Jika seseorang memberikan kebaikan kepadanya Dia akan berusaha membalasnya dengan kebaikan yang lebih besar lagi Kemudian dalam hal asmara Orang ini adalah orang yang gampang mencari pacar Karena aras kembang yang dimilikinya membuat lawan jenis akan dengan mudah menyukainya Bahkan sejak pada pandangan yang pertama Ini sudah menarik perhatian lawan jenisnya Kemudian untuk pekerjaan yang cocok Dengan watak serta sifat dan karakter bawaan yang dimilikinya Orang ini, pada umumnya, tidak cocok bekerja di bawah telunjuk orang lain. Mereka lebih cocok mencari rezeki secara mandiri dan berdikari di atas kakinya sendiri. Mereka cocok menjadi wirausahawan, pengusaha, pedagang, atau menjadi seorang pemimpin jika dipaksa menjadi karyawan atau pekerja. Alam bawah sadarnya orang yang lahir di hari Sabtu Pahing ini dipercaya akan memberontak, dia tidak akan bisa diatur dan diperintah semaunya sendiri kemudian tentang rezeki, Neptu Sabtu Paing mempunyai nilai 18 jumlah Neptu ini menjadi yang paling besar di antara weton-weton lainnya oleh karena itu dipercaya dengan datangnya bayi yang lahir di hari Sabtu Paing sering sekali akan membawa keberuntungan dan berdampak positif tentang rejeki jika anda punya bayi yang lahir di weton ini anda akan mengalami kemudahan dalam mencari nafkah atau rejeki kemudian tentang jodoh pinasti jumlah neptu 18 yang lahir di hari sabtu paling ini saya akan sampaikan dan ini yang paling cocok jika disandingkan dengan orang yang lahir di hari Selasa Legi, itu nilai neptunya delapan. Kemudian tentang jodoh pinasti, Jumlah neptu delapan belas. Menurut saya akan cocok jika disandingkan dengan orang-orang yang lahir di hari Selasa Legi. Nilai neptunya delapan. Hari Kamis Legi, nilai neptunya tiga belas. Termasuk dengan yang lahir di hari Sabtu Pahing yang ketemu nilainya delapan belas. Ini ketemu jodoh pinasti Jodoh yang sudah ditentukan oleh hari kelahiran Artinya jodoh yang bisa membawa kebahagiaan dalam rumah tangganya Saling melengkapi satu sama lain Karena tidak ada orang yang kepingin susah dalam hidupnya Terus bagaimana dengan orang-orang yang sudah menikah Tetapi ketemu wetonnya bukan weton jodoh pinasti Solusinya anda cari hari pernikahan Anda. Jika Anda menikah pada waktu itu hari Minggu kliwon umpamanya. Pada hari Minggu kliwon itulah Anda wiradati atau anda sarati dengan cara membangun nikah. Bangun nikah ini bukan berarti Anda harus menikah lagi dengan pasangan lain. Tetapi Anda saya sarankan untuk membuat selamatan atau bancaan dengan sarana tumpeng. Tumpeng yang dilengkapi dengan urapan, telur ayam yang sudah direbus, 20 butir yang ditaruh di sekeliling tumpeng. Juga ingkung ayam dengan nasi uduknya, serta buah-buahan. Kemudian undang teman-teman atau sahabat Anda dan katakan, Kepada mereka kalau hari Minggu Kliwon ini saya bangun nikah dengan tujuan dalam rumah tangga kami, agar selalu mendapatkan kebahagiaan seperti saat kami berdua dulu menikah kalau ada teman yang dipandang bisa membacakan doa supaya Anda minta tolong untuk memimpin doa temannya itu dengan tujuan seperti yang sudah disampaikan tadi untuk bangun nikah ini bisa Anda lakukan setiap hari Minggu Kliwon kalau memang rezeki Anda bagus tetapi kalau kondisi ekonomi Anda kurang mendukung Paling tidak minimal Anda lakukan setiap tiga bulan sekali Artinya setiap 3 minggu kliwon sekali Ini Anda bikin bancaan atau tumpengan ini Mungkin ada pertanyaan Kenapa tidak tanggalnya yang dipakai untuk membangun nikah Seperti yang sudah dilakukan kebanyakan orang Kurang Jawa zaman dahulu itu untuk melakukan kegiatan yang sifatnya sakral Yang dipakai itu adalah hari dan pasaran Bukan tanggal Masehi atau tanggal Jawanya Demikian penjelasan tentang watak, sifat dan karakter Sekaligus pekerjaan dan juga jodoh pinasti Bagi orang-orang yang lahir di hari Sabtu Pahing. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat Dan mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian saya Jangan lupa anda subscribe, bagi yang belum subscribe, bagi yang sudah subscribe, silakan anda like Terima kasih atas dukungannya Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi